Doa malam keluarga, doa penyerahan keluarga. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, Amin. Ya Bapa yang penuh kebaikan dan belas kasihan, kami menyerahkan keluarga kami dan semua yang pada kami kepadamu